Hello Dan selamat kembali bersama saya Safwan dan hari ini kita akan bermain game horror yang seterusnya Bertajuk Fears of Fathom Home Alone So game ni dia ada banyak episod. ini salah satu episodnya GPU aku macam nak meletup lah, game ni belum apa-apa lagi Okay, uh, ya yeah. ini adalah episod pertama dia, free Nanti kita akan main episod kedua lah kalau korang nak Apa-apa pun, jom tak payah buang masa Okay recording, okay recording on, let's go So dekat musim panas Dia tinggal seorang-seorang Macam kan Kita berdasarkan kisah sebenar Kita tinggal seorang kat rumah Aku rasa semua orang dah pernah rasa Tinggal seorang kat rumah betul lah Rasa takut je kan Okay Lepas tu tidur macam tak boleh tidur uh, Nak tidur pun takut Rasa macam ada orang perhatikan jen. kan Manalah mata-mata yang mematikan <laughs> Siapalah yang mematikan ah, Nampak tau oh. Bunyi apa tu nampak Tiba-tiba bunyi Bunyi alam Oh alam Okay sorry Patutlah bising Okay Ha. Pukul 8 eh Huh game ni <laughs> Game ni Rip aku punya Aku punya apa PC Sabu tu Okay So aku duduk sorang-sorang kat -sorang sini tengah buat kerja Dia patah balik tu kereta tadi tu Aku rasa mamat tu ulang alik ulang alir eh. Okay let's go Okay ada ada ni Ada text message Bacalah Kalau nak baca Mak dia nak masak spaghetti Oh, Crouch C. Okay, okay. Jangan sprint. apa tu? Kereta sama kau tengok. Anjing, anjing, anjing. Oh, orang sama siap ula-ula. Kau jangan macam-macam. Boy, oh. You what? Oh, tu, tu, tu, tu. Oh. Ada penceroboh. Penceroboh akan didakwa. Kau oh, tuduh dia tu air. Kimo okay, air? Lazanya? Oh, dia ada tanda. Okey okey. Ci. Ni boleh ambil telur food war score. Okey, so aku kena buat oven lalek, buat oven eh. Aku kena panaskan. Saya nak panaskan. Oh, bawah ni. Ah. Hello, ada orang ke? Hati-hati. Orang sebelah. Tolong. So, kalau ada tanda tu, maknanya kita boleh buka lah. I like watching TV while I eat. Like. Alright. Aku cross Sebab aku tahu Ada Ada ada orang akan ni Janganlah buka tu Macam ada kunci siap Watching TV Aku tahu ada orang Memahatikan kita eh. So kita kena Hati-hati So buka TV Alright Duduk Yeah Mari kita makan Okay kena layan je TV ni Tadi tu aku makan Apa ni Jam Okay Ni cerita horror kan. Sudah so, jumpa dengan eh. Tu dalam dalam cerita ke apa? Dalam cerita okey. Roy right, ni tengah-tengah hutan ada rumah. Pagar langga. We wait. What? Oh kena makan lah Aku punya lah berpuseh-puseh lah rumah Berpunyek Weh bunyi apa tu Oh itu ada orang naik lah siap Ya Allah ada orang naik Ada orang naik Oh Ada orang naik Probably dalam almari. Ya Allah, aku baru nampak tadi ada orang naik. Sleepy, okay. Finally, progress. Woo! Ada orang naik, weh. Aku tak tahulah macam mana nak tunjuk. Nanti kalau kalau editing, pandai-pandailah. Tapi aku nampak ada orang naik. Pintu terbuka, aku rasa. Slow and steady, Safaz. Slow and steady. Aku boleh nyuruh dalam ni ke? Just in case, tidur. Allah, homework pula Yang nak tunggu tidur je Aku memang crouch Memang 100% crouch Macam ni lah <laughs> Macam tu je crouch Sebab aku nampak Diorang naik tadi Aku akan replay benda tu 6 kali guys Okay Nampak kaki tadi Okay, buat sekolah Right Buat kerja sekolah buat buat, buat, buat, buat Cepat, cepat, cepat Uh, tengah malam Dah ada orang masuk tu Okay tidur Okay so aku dah tidur esok sekolah PKP dah habis Dia ada kat bawah katil Jangan tu Asal bunyi jantung 1.16 pagi Nak ambil air pula Tak ni pun Aku tahu air kat mana Sebab aku dah tersilap ambil Dia punya perasaan tu yang buat takut tu Ah, uh, Nak pergi jauhnya Nak pergi tempat air je pun Aku rasa dia dalam bilik Ya yeah, aku rasa dia dalam bilik mak akulah Maybe dia kekasih lama yang telah ditinggalkan Aku tak nampak apa-apa suspicious pun Tapi kereta tu dah tak ulang-alik lah. So maknanya dia dah berhenti. Ui aku tiba-tiba meremang tu aku yang ada orang kat situ. What the heck? Eh jap. Kenapa air macam... Kenapa air macam tinggal sebotol je? Dahlah, dah minum dah habis. Berapa banyak kali nak minum ni? Jangan macam tu. Sambil jalan minum lu. What miss, mom? You there? Apa ni, apa ni? Gambar apa ni? Ada orang kat luar. Uh, ada orang kat luar Tak nampak Sound dah tak ada Boleh tak aku ngintai Siapa kat pintu He's been creeping Call the cop oh, Hide hi, hi, on the room Hi on the room. Don't answer the door. Okay, okay. Uh, memang aku tak lah. No way, no way. Lari, lari, lari. Sava, lari. Mak aku suruh nyorok, Gila, patah balik, patah balik, patah balik. Retreat, retreat. Retreat. Aku pun nak tengok. Orang kat luar tu. Punya, putih, putih. Uyuk, Allah. Dia dah masuk ke? Okay, dah, dah, dah. nyok, nyok, nyok. Nope Dia dah pecah masuk Dia dah pecah masuk Nope Pulau pulau pulau pulau It's Paula at the door Tapi Paula Paula Do you hear ya yeah? It's Paula at the door Mom so Sorry honey Everything gonna be alright Pola? Pola mana ni? Betul ke? Bunyi apa tu? Aku tak rasa tu pola. Kenapa pintu tu buka tiba-tiba? Kenapa pintu tu buka tiba-tiba? What the heck? Asal pintu bilik mak aku terbuka tiba-tiba Ini merisau kan oh, Polis polis sama sama sama yes ah sini sini uh oh. padan muka kau ketangkak ya Allah alhamdulillah bagus aku tak mati aku hebat i'm the best oni oh mari masuk polis ha, itulah dia. Guys, itulah dia. Fears of Adam Homelord. Episod 1 begitu menyeramkan eh dia punya dia punya keadaan tu sebab benda tu boleh berlaku real life. Aku takut gila tadi. Okay, walaupun kita tak takedalah kena jump scare ke apa? aku tahu game ni ada jump tapi kalau boleh aku tak nak kena jump scare kita nak kena selamatkan first try dan aku berjaya sebab aku tahu game ni dia berdasarkan kisah sebenar kita kena ada dekat keadaan tu apa yang kita akan buat waktu keadaan macam tu kalau aku memang aku jenis yang berfikir 2-3 kali macam buka pintu terutamanya orang lah kan sebab kita takut dia pegang pisau tak apa tadi yang paling paling paling sas sekali manggus sekali yang tadi paling manggus sekali adalah Bila aku dengar bunyi kaca pecah. Alright, lepas tu message dah start caps lock. Ah itu dah bukan aku lah. Ah, aku tak tahu macam mana dia hack. And tapi benda tu memang dah bahaya. So itulah dia. Untuk game ni terima kasih banyak-banyak sebab menonton. Kalau korang nak aku main chapter 2 yang lagi panjang sebab chapter 1 ni free, yang chapter 2 tu kena bayar. So korang boleh komen di bawah. Kalau korang suka dengan video ni, korang like. Kalau korang rasa feel-feel horror juga Rasa takut juga kalau korang ada pengalaman macam ni juga. Ha, korang boleh share lah korang punya pengalaman. Okay, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Dan bye-bye.